Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aros Usia saya 23 tahun Ceritanya dulu saya mengidap penyakit eksim Saya mengidap penyakit eksim dari saya usia 6 tahun Dan dalam jangka waktu yang lama Penyakit saya tidak sembuh-sembuh Saat itu saya berobat ke dokter Dan kata dokter penyakit eksim bisa terjadi karena Pola hidup yang kurang sehat atau jorok Yang saya rasakan saat itu Gatal-gatal, kulit saya menebal lalu e, timbul sisik-sisik. Dan ketika saya garuk, itu malah semakin parah. Puncaknya saat itu sampai mengeluarkan nanah hingga bau-bauan yang tidak sedap. Tentunya itu membuat khawatir saya dan orang tua saya akan kesembuhan penyakit saya. Saat itu saya juga berobat ke dokter, mencoba sana kemari untuk berobat. Hingga akhirnya saya berobat ke dokter spesialis penyakit kulit Dan hasilnya nihil Penyakit saya tetap tidak sembuh Saya mulai berputus asa Dan pada akhirnya saya bertemu teman saya Dia merekomendasikan saya untuk membeli paket Herbal eksim dari Denatur Saya awalnya tidak percaya Karena memang saya sudah berusaha ke sana kemari Penyakit saya tetap tidak sembuh Tapi demi kesembuhan penyakit saya saya harus mencoba dan harus tetap berikhtiar dan akhirnya saya membeli dan mencoba paket eksim dari Denatur di paket herbal Exim Denatur ini ada tiga produk yaitu ada eksim TAS ada juga kapsul BD dan juga ada salep es clear Denatur kedua obat ini saya konsumsi nggak habis lalu kalau salepnya itu E, waktu itu masih ada sisa dan Saya mencoba untuk mengoleskannya Ke bagian bekas luka eksimnya Dan akhirnya Eksim saya hilang Eksim saya sembuh Dan buat teman-teman Yang memang mempunyai riwayat penyakit Sama seperti saya Saya sangat merekomendasikan Paket herbal eksim dari Denatur Karena berkat paket herbal eksim Denatur akhirnya Eksim saya hilang dan saya sembuh total Terima kasih Denatur